Ajang piala dunia tentu sangat dinantikan pemain sepak bola sejagat mereka akan menunjukkan aksi dan skillnya di lapangan hijau. Meskipun usia mereka masih belia, namun kemampuan olah bolanya tak diragukan. Dan tentunya bandrol selangit yang dimilikinya begitu fantastis, para wonderkid ini akan unjuk kebolehan di Piala Dunia Qatar untuk mengapresiasi bakat dan penampilan dari pesepak bola yang masih berusia muda atau maksimal 20 tahun. Karena biasanya mereka terpacu menunjukkan eksistensinya di ajang piala dunia U20, lantas siapa sejakah mereka, yuk mari kita sama-sama simak ulasannya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya subscribe dulu, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola dari channel ini. Kalau sudah mari kita lanjut. Sosok pertama yakni Jamal Musiala. Meskipun masih berusia 19 tahun, gelandang serang berkebangsaan Jerman ini sudah menorehkan banyak catatan AB. Hebatnya, Jamal Musiala sudah tampil di Piala Dunia 2022 dengan penuh percaya diri. Walaupun Der Panzer hanya mampu bertukat di fase grup dan gagal lolos ke fase selanjutnya, pada tiga laga fase awal, Musiala berhasil memberikan satu assist. Penggawa Bayern Munchen ini bermain sangat agresif sejauh musim 2022-2023. Jamal sudah melakoni 14 laga dengan ukiran 9 gol dan 7 assist bahkan tanpa punishment kartu sekalipun. Usia yang belum genap 20 tahun saja dirinya sudah mengoleksi 10 trofi yang sepenuhnya bersama Bayern Munchen. Terbaru, harga pasarannya sudah menyentuh 1,73 triliun rupiah. Banderol tersebut sangat pantas untuk kuliah atas seperti Jamal Musiala. Gelandang tengah bernama asli Pedro Gonzales Lopez ini menempati posisi kedua. Pedri sejauh ini begitu atraktif di dalam fase grup Piala Dunia 2022 bersama Spanyol. Meski sejauh ini belum memberikan gol maupun assist, ia selalu diandalkan oleh Luis Enrique sebagai starter. Sejauh ini di Barcelona ia sudah memainkan 14 laga dengan torehan 3 gol. Sosok ini mencuat usai berhasil merengkuh Golden Boy pada 2021 dengan mengalahkan poin dari Jude Bellingham. Kini nilai pasarnya telah meroket jadi 1,73 triliun rupiah. Meski begitu, prestasinya tak sementren Jamal Musiala karena ia baru sekali menyabet penghargaan, yakni Spanish Cup. Jude Bellingham, wonderkid termahal di Piala Dunia 2022 yakni Jude Bellingham. Bellingham lebih bersinar pada perhelatan Akbar Piala Dunia kali ini. Gelandang tengah berusia 19 tahun ini selalu menjadi starter The Three Lions pada empat laga yang sudah dimainkan dan menorehkan satu gol serta satu assist. Sedangkan bersama Borussia Dortmund di Bundesliga ia sudah mengukir 3 gol dan 2 assist dalam 15 laga. Nama Jude Bellingham sempat viral pada tahun 2020 karena di usianya yang masih menginjak 17 tahun. Dia sudah dibajak Dortmund dari Birmingham seharga 434,54 miliar rupiah. Kini nilai pasarnya sudah melonjak menyentuh angka digit 1,73 triliun. Terlebih karena performa apiknya di Piala Dunia Qatar.